Hallo brothers, jumpa lagi di channel Sterena Musik. Kali ini kita mau review gitar subscriber saya. Ini dia beli di bukan di sini, bukan di Sterena. Merknya kotak tapi custom ini ya. Dia beli sekitar uh, harga enam puluh bagus sih tapi dryernya masih yang apa yang, apa, yang biasa yang lain. Kemudian ininya apa namanya ini pinggirnya ini masih yang pakai plastik biasa. Kalau bahan ya, kayaknya kurang-kurang bagus sih. itu dulu suaranya Di sini aku akan memberi memberi, sih, memberi tips ya ibarnya jangan terlalu tergoda dengan harga yang murah gitu yang pastinya ada harga ya ada kualitas tapi aku gak nyalakan penjualnya sih artinya sini aku lebih menekankan kepada konsumennya agar berhati-hati terhadap e, harga yang murah gitu kalau dari segi kenyamanan sih kayaknya menurut aku sih ya, menurut aku sih e, gitarnya apa namanya kurang nyaman jarak dari senar ke fret dan di sini kayaknya sih bodinya baling say what bodinya baling disini kalau dari neck udah lurus tapi bodinya kayaknya baling sini jadi terlalu tinggi e, jarak senar ke vred ini ya terlalu tinggi dan kalau di CPR pun gak bisa itu gitu tadi coba, lagi ya Jadi jarak itu sakit, kurang nyaman kayaknya karena jarak terlalu tinggi dari tadi untuk konsumen Ataupun siapa saja di luar sana Yang membeli gitar Jangan terjebak ke Harga Yang pastinya Yang namanya gitar Harganya yang lebih murah Pasti dibuat dengan segi harga, oh, ya. tapi kan konsumennya dengan harga yang murah, fisik fisiknya mungkin fisiknya ya agak bagus tampilannya langsung eh, dibeli. tidak ada penjual dengan harga yang lebih tinggi lo itu fiturnya sama, kenapa lebih mahal? Ya? <tuk> Saya ada harga ada rupa, ada harga ada rupa, yang pastinya kualitas selamanya. Sini, itu saja sih. Eh, pesan dari saya: jangan tertipu dengan harga yang murah. Jangan lupa ya, di like dan subscribe channel Setelan Musik, komen, like, dan like, share video ini.